Oke okay, teman-teman. Dan Karohimin ini berangkatnya ke sorean. Jadi ini kita udah berangkat jam 5. Jam 5 lebih. Menurut pak. Jam 5 lebih. Dan ini juga udah banyak sekali suara uh, jangkrik teman-teman. Jadi di sini tuh udah terdengar suara jangkrik. Berarti ketika suara jangkrik udah terdengar. Itu tandanya udah sore. Nah jadi Karohimin mau cari lokasi dulu nih. Soalnya waktu tadi ada urusan mendadak. Jadi kita baru bisa berangkat sore ini, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita bisa ngecamp malam ini di hutan. Nah, yuk coba nih Pak. Oke teman-teman, karena sekarang udah mau ada maghrib ya, jadi udah jam 5 lebih teman-teman, jadi kita mau ini ya, mau langsung cari tempat yang cocok aja, kita soalnya ini udah mulai sore ini, tuh udah jam 5 lebih, dan sebentar lagi juga mau ada maghrib, nah suara jangkit udah mulai kenceng, jadi kita harus cari tempat, kan nih ya, di bawah, hmm. oke teman-teman, kita pasang tendanya di sini aja ini kita bersihkan dulu nah kita langsung bersihkan dulu kita langsung pasang aja soalnya kalau di nanti-nanti kita takut kemalaman nih berjalan di tengah hutan soalnya kalau di hutan tuh kita harus bener-bener waspada dan hati-hati oke okay. kita langsung bersihkan aja Bapak saya juga lagi ngebersihin uh. ini kita saking buru-burunya teman-teman uh Oh ini menembus juga Oh, Oke buat pasang tenda kita harus buru-buru. Yes, right, yes. oh, Bapak saya lagi cari kayu, soalnya ini bentar lagi mau malam tuh. Jadi di sini tuh kalau kayu bakar emang banyak teman-teman Jadi kalau ini tuh kalau di hutan tuh lebih banyak tuh jadi enak Oke okay. tuh lihat tendanya udah terpasang Kita nggak pakai playlist Oke okay. playlist -play ya kita uh, nanti di sini enak Oke okay, suasana udah sore dan ini kayaknya udah bentar lagi nih maghrib nih Aduh kita pasang tenda itu buru-buru banget Bapak saya lagi beres-beres tuh di depan Lagi ambil kayu ya Oke okay, di sini kita juga mau beres-beres Karena sebentar lagi takut Kita keburu malam Kayu bakar kita harus dicari juga Soalnya kalau malam Itu kalau kita cari kayu bakar malam tuh Takut uh, bersiko Soalnya kan banyak hewan malam Yang berbahaya dan berbisa Oke okay. aduh Oke okay, teman-teman Nih malam yang sangat gelap dan di sana juga banyak sekali suara-suara jangkrik, suara-suara hewan malam teman-teman. Oke, maaf banget ya. Jadi tadi kalau kami lihat pel kita makan itu ya pelnya hilang, teman-teman. Jadi di kamera itu ketika kita lagi masak makan itu Harohimin cek ternyata hilang. Kita nggak tahu, kita ya. masak makan terus masak apa ya? Masak daun. Umbi teman-teman, masak daun umbi Hah, Tapi nggak tahu ya, tiba-tiba pelnya -tiba hilang uh. Oke teman-teman, karena tadi pelnya hilang Kita lagi makan videonya itu Ternyata nggak masuk ke kamera Padahal kalau kita lagi makan itu seru banget Nah kita lagi bakar pisang aja Tambah kesel ya Tuh, sini tuh gelap banget tuh teman-teman Tadi kita juga habis Makan di sini udah beres semua, ya. Tiba-tiba videonya gak masuk ke kamera, sayang banget. Padahal momen-momen yang sangat bagus, teman-teman. Oke, tuh, lihat. Tuh, lihat, teman-teman. Kita lagi bakar pisang. Hmm. Oke, okay, gara-gara nah, tadi video filenya hilang, wuh, padahal momen yang sangat bagus banget, teman-teman. Kita masak, kita makan di alam, tapi nggak tahu ya, tiba-tiba filenya -tiba hilang, terhapus, tuh gagal. Oke, okay, kita menikmati api unggun yang sangat hangat teman-teman. Oke okay, ini pisang bakar uh. Oke okay, teman-teman pisang bakarnya Wow keren banget Jadi rasanya manis banget. Kita lagi ngambil kayu. Soalnya ini kan kita berangkatnya sore. Nah, ini persediaan kayu bakarnya tinggal sedikit. Kebetulan di sini tuh banyak kayu bakar. ini bukan nelayan, Tuh lihat, teman. -teman. Oke. Okay. di sana gelap banget, teman-teman. Huh. Kita harus waspada, hati-hati soalnya di sini tuh ya takut ada hewan-hewan liar, teman-teman. Tuh. Nah, gitu Bapak saya lagi bersihkan juga, takut ada ular. Tuh, takut ngerembet juga kalau pas kita lagi bakar-bakar. So <sharp inhale> Apinya besar banget Jadi kalau misalkan apinya besar Ketika di alam itu nanti bisa menghangatkan badan teman -teman. Semut. Di sini juga banyak semut banget Ratul. And now the crowds can recognize so. And you've worked so to stay above the surface. And the can even Oke okay, teman-teman di luar mulai gerimis. Uh. Tadi waktu tadi filenya uh, hilang ya error. Ini juga kameranya kita di dalam aja kalau hujan. Soalnya tadi juga kita udah masak udah makan. Pas lihat di kamera ternyata nggak masuk. Wah hilang error. Ya udah tadi kita juga habis berburu habis berpetualang. Pokoknya seru-seruan habis berpetualang di alam. Oke okay, teman-teman kita waktunya tidur tuh lihat main tuh jadi di luar tuh agak kenceng kita cari aman aja kameranya tuh. Kalau kalau misalkan di dalam tenda itu hangat banget, teman Jadi, kalau di luar itu tadi kita dingin habis berpetualang juga kita di alam dingin banget, teman-teman. sama bapak kita tidurnya di dalam tenda. Oke, okay. uh, mantap banget ketika berpetualang jalan dan menginap di alam, teman